Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama para sahabat ya kita lihat nih ada atau cedukan yang sangat tentu membahagiakan saat momen di acara ABN Salfok dengan dua cogan ada Bapak Bi dan Abang Fatih Masya Allah dan Barakallah banget ya selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Masya Allah mudah-mudahan saya selalu untuk idola kesayangan dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kemudian juga bersahabat ya ini ada tentunya kabar yang sangat benar-benar membanggakan dan pastinya kita kagum dengan sosok Lesti lagu-lagunya selalu trending lagu-lagunya selalu booming Kali ini ada versi mas Af Lesti Kejora lagunya persahabat ya Kita juga dibikin salfok dengan kalimat yang diposting Boy lagu-lagu Lesti top markotop. Ayo sayangku muncul lagi berkarya lagi Masya Allah Sama-sama kita doakan ya mudah-mudahan Bunda El Bisa kembali memberikan karya terbarunya kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar di ungan ini dari akun Aisyah.3517 mengatakan Masya Allah, dedek banyak banget suka karyamu anak baik, tunjukkan karyamu sayang. Luar biasa. Ada juga tanggapan dari akun Mandalika 1115 mengatakan Masya Allah. Keren deh lagu Lesti Kejora didanyain ulang lagi sama om-om ganteng sukses terus. Kejoraku amin. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan karya Lesti Kejora selalu trending, selalu booming dimanapun. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat di sini ada cedukan vitamin betul-betul membahagiakan malam hari ini. Kak Rivi persahabat ya, kembali mengunggah foto bareng Abang Fatih. Masya Allah, gemes banget ya. Luar biasa Abang El berkarisma. Mudah-mudahan selalu menjadi penyemangat dan Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kita lihat juga bersahabat dia ya. Ada tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Pujian Tien mengatakan Ternyata story yang sebelumnya Abang gak botak tapi poni lemparnya Gak kelihatan Katanya tuh Masya Allah Kita lihat juga bersahabat dia ya. Di tanggapan lain dari akun Firahartati245 kalau ada Kak Rivi pasti bakal ada kegiatan Bunda, apa konser atau apa ya, apapun semoga diberikan kelancaran dan sukses amin Kita doakan saja, mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Bunda L, selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran Dan selanjutnya disimak juga persahabat, baru saja Bunda Laseke Kejora mengunggah sebuah kalimat persahabat yang ini doa juga Inna wa inna ilai Semoga saudara-saudara kita di Cianjur diberikan kekuatan, ketabahan, mohon pertolonganmu ya Allah, amin Cianjur, yang sedang berduka Kita sebagai fans Bunda Lesti dan Papa Bilar, persahabatnya, mari kita doakan Saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, tempat dimana Bunda Lesti Kejora dilahirkan juga ya di Cianjur Yuk sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan ketabahan Amin Kita lihat juga persahabat ya. untuk semuanya yang mau berdonasi Persahabat ya. langsung ikut persahabat ya donasi Kali ini l 2 menginfokan donasi 20 ribu rupiah Ayo ikut donasi segera Donasi ditutup tanggal 30 November 2022 donasi untuk membantu para korban bencana persahabat ya caranya silahkan dm atau klik langsung di bio l2w persahabat ya itu caranya bila mana ingin berdonasi persahabat ya kalian langsung klik link di bio l2w atau langsung dm saja l2w bila mana kalian mau berdonasi langsung untuk korban bencana gempa di Cianjur kita doakan kita support dan selalu kita tentunya bergandengan tangan untuk tetap kompak persahabatnya menebar kebaikan kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar baik dari Lesti dan Rizky bilar Bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.